Suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ieling-elingi santri sing husuk-husuk Mulane, buat nengi sejarah. Mulane gie memun gie gie ngalim roto-roto gedeng santri husuk dalam hal sejarah. Akhirnya orang kelompok sing sok khusuk, yaiku mau tukaran, ya mau partai, mau kelompok-kelompokan. Ngerasa bener deh, wuji disempet kelompok kwa kwaaris. Wong kwaaris udah anido so gede umur tak, saking khusuk. Orang- orang tuh cilik, kapi dosa sok gede, maka tuh sok bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala wusun tek orang- orang nuwang dalam sejarah koi orang khori, khwa, khori tapi sangking husu -e itu akibat ali yoh tiara salah, muawiyah yoh tiara salah, Ya koi ewang saiki, oi kapi tuh salah, PKNU koi ewang salah, NU darani salah, muhammad darani Salah, dia mau klunak-klunak neng kamar tau ge di madrasa yo ra tau mulang ngaji, paham ge yo ra tau udah gani um, madma pertunang pertun, dong. Iku hoarit nganu jenero, hoarit neng. Sa ele- ele e iku sering doi paguyuban yubat, mukru tak kru tupe sekolah sa bu partai wis kolanu. Sa ele-, -ele sering gerak nomasa ngan ngo kebaikan. Bisa sole- soleh uang dewi, an paling klunak kruno. -klun, Acel dengan game madrasah dewi, nak rangga pro posal nih, nak ranggo noh tunyane nte, macale tunyane sapi kuruwen, nte, ih ku gopod deh asini toh, arah cukup, gopod deh asini toh, baten cukup, makai sah awang soleh paling ape sah dunyong, memang yang niat game macet loh, ndetek noh, pedari sini toh, tapak kri toh, orang arah, cukup, ah toh, sinar apa di soleh lewat partai, proposal sana sini, bermecet teteh, mewah, boko, duit subhat bokha, kan, buah pang buah hijau, akhirnya wong kawarit tidak satu kelompok yang mengalami nodarai Ali yang mengalami nodarai Mu'ah iya, akhirnya partai dipatuhkan wong kawarit sampai sekarang para teroris, para pembunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian anti sama golok dengan merasa suci sendiri kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. itu sejarahnya panjang memang sangat gampang tapi tidak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 bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu ya mungkin kita punya kekhasan kekhasan sesuai kapasitas masing tapi kita harus milih salah satu NW atau Muhammadiyah karena yang Nabi sering pesan mahirul muslimin waman sadza fin nar finnar al alikum biljama'ah fa'ina ya dawwahi ma'al jama'ah waman sadza fin finnar kamu harus ikut kelompok mayoritas kamu nggak boleh hidup sendiri sendiri waman sadza sadza finnar yang merasa benar sendiri masuk neraka ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. NO. nanti ada sekolah modern nih, yang menjadi izjatil istambal muslimin melawan orang kristen atau orang fasik ya sekolahnya Muhammadiyah tidak madrasah, ada turutan, ada agar penceng jasane orang NO ada sekolahan yang bisa bersaing dengan non muslim kayak Muhammadiyah ya itu saja kita karena kalau tidak direduksi begini kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinil tapi seorang orisinil-orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe Nabi yang rambutnya diping yang jahapus bodohnya gitu bodoh kita saya tuh pernah melihat di Metro ini cerita intelektual pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampai takok ahli hadis, memang Nabi sih Omar Bakar itu rambutnya apa? Di di apa itu? Di semir. Terus Mereka kalau sholat isa itu akhir. Katanya Nabi kalau sholat Isya zulu-zulel. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu, terus kemudian merasa persis Nabi. Wong nabi itu macam-macam beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun semenjak beliau jadi nabi itu ngalami kenabian telu likur. dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah seperti sekarang di pondok Indramayu dimana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode makiyah periode makiyah itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib, jino, rapati haram nyabu, rapati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 ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode madaniyah sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang nganggap sekarang sudah periode madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Terus kemudian ini cerita Malik Ahli Sunnah. Kemudian sejarah memanjang sausi Ali Muawiyah ke'yok. Sayidina Ali ke, putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid tengsam. Sayyid Husain buatan kersa. Izan al-mautu khairun. Ni. Kalau begitu lebih baik mati terus dibantai tengkar Karbal. Bones. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam yang model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid tidak, tidak, dituntut dendam malah tidak berhenti akhirnya gak dendam kelompok siyah itu apa-apaan? putusnya Nabi Kapunda tidak dingin-dingin saja itu revolusi, akhirnya revolusi akhirnya kelompok siyah tidak, tidak, tidak karena kelompok siyah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan siyah mengacu 10 Muharram di tanggal Kabupaten Sayyid Husain dan revolusi siyah selalu mengacu kebangkitan Sayyid. Husein. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semacam macam itu supaya eh, kayak orang endosai kiri, dan buatan daerah-daerah itu mulai disi. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah sejarah intelektual itu sejarah paling nakalan, jadi mau terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual, yaitu yang diikuti kados basim asari, bafadl ulama-ulama. Terus panduan ahli sunnah secara gampang Artinya secara gampang begini Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadlabaqih mengikuti Ahadul Madhahib al arba'ah. Ar. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al Asyari atau Abu Hasan Al-Maturidi Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junad Abu Qasim Al-Junaidi atau Syabdul Qadir al Jilani. Ya begitu tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin masa sahabat dan ahli sunnah? tabiin masa tabiin pengikut abu musa al-hashari bisa saja, abu musa al-hashari masa sayyidina umar pengikut imam sapi? sapi, orang-orang sayyidina? Nah, itu adalah pembakuan sejarah secara intelektual artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan sebabnya ahli Sunda gua ngasih ciri utamanya itu sapi i, utama riki, utama api. Eh dalam akidah atau asari atau matu, ya memang ya, begitu saja. Ya sesuai so secara kultural kalau ini Indonesia ditarif ahli Sunda siapa, Yona Raeno, Yoh Muhammad, dia. Karena Wahabi itu kelompok ahli Sunda, sama dengan Sarafah. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli Sunda, ya. Yeah. Dalam seminar-seminar Oki Sedunia, wabah itu masih kategori ahli, ahli Sunnah, Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli Sunnah, tapi kemudian ahli Sunnah direduksi lagi, ahli Sunnah Isopoe, bahwa ini sarungan kedunian kuno, ya yonopo, ahli Sunnah, nah, repot kan, akhirnya secara global di kita arif, ahli Sunnah Isopoe, semua jelas si Kape, lah nasih ya, semua Amerika, itu itu berkembang terus. Oh, kebetulan sih ah dua kilo leh Iran, boleh disegiri utama negara, wanita, enggak dong. Iran, Iran nanti di presiden sah Iran. sah Iran upah pahlavi pah boneka ni Amerika. Terus diguling nih, no monarki Monarchi nih, Humaini, Mbak Ali Sariah, semenjak itu Iran identik Mbak Wani Amerika, dimulai zaman era revolusi Sinar Khomeini